Oke. Okay, balik lagi ke channel gua. Di sebelah gua kali ini ada sebuah mobil Toyota Land Cruiser FJ40 tahun 1979. Ya. Yang kalau lu mungkin kenalnya namanya orang awam tuh bilangnya Toyota Hardtop. Oke. Okay? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sang owner merestorasi sebuah mobil yang sudah berusia lebih dari 40 tahun menjadi sebuah mobil yang bagus, enak dilihat, dan fungsionalnya tetap berjalan. Oke, seperti apa? Tonton terus sampai selesai. Video gue kali ini gue syuting nggak sendiri tapi ditemenin oleh pawangnya yang membangun mobil ini mana nih Mas Andre, Mas, yuhu, ya ini dia nih teman lama gue nih, jadi ini Mas Andre yang uh, itu ya merebuilt mobil ini ya. sih kita, gini, mobil kita dapet sebenarnya sudah baru selesai restorasi ha -ha. itu kita ambil hmm? kita menyempurnakan kembali oke okay. yang sudah kita dapat kita sempurnakan kembali supaya semakin enak dipakai dan enak dilihat oke okay. tapi mas Andre, owner nya atau gimana? owner nya ada mas Reza yang nongrong itu ya? oh lagi manasit Vespa tadi hahaha kita habis Vespa ke sini oke oke ya mas resa, kebetulan mas resa minta tolong saya dapat uh -uh. aku hardtop nih, gimana nih, ini, ini, ini pas saya lihat, oke mobil bagus hmm. restorasi, oke okay. hmm. tapi kita mesti sempurnain lagi nih hmm. karena ada beberapa hal yang kurang waktu dia dapet oke okay. karena kita sempurnain lah dari segi engine, interior, sampai ban kita ganti baru full ya? full nah ini hasilnya oke, okay. kalau gitu kita mulai dari mesin kali ya Oke okay ya, guys, untuk buka mesinnya kita tidak seperti mobil zaman sekarang yang bukanya dari dalam Karena mobil ini dibuat untuk tough, untuk off-road Jadi dia bisa dibuka dari luar Bukan bisa sih, emang harus dibuka dari luar Ya sistemnya pakai pengait seperti ini Lalu di sini baru ada cagaknya Dan kita taruh di sini Oke, okay? nah ini bisa kelihatan ya mesinnya, ruang mesinnya rapi ya uh, Udah dicat semuanya Nah lalu untuk mesinnya sendiri ini, uh, berapa sisi tadi? 4.200an lah 4230 ya tepatnya ya? Tipe mesinnya 2F 2F, 6 silinder ya? Oke okay. nah, Dari mesin yang kita perbaharui, uh -uh. kita turun setengah, kita bersihin kerak-kerak di dalam mm -hmm. Supaya semua patoran yang lama itu terbuang semua Oke okay. Sehingga ruang pembakaran bersih Oke okay. Pembakaran bersih otomatis ya lancar lah sehat lah iya kemudian ada karburatornya juga kita uh, kit karburatornya kita ganti dengan yang baru dengan yang baru tapi ORI sesuai spek atau gimana? sesuai spek sesuai spek, Jadi, spek ya? Karet karetnya originalnya FGM40 oke okay. nah, kalau kit itu kan karet-karetnya sama ini yang kita sama pakingnya ya? Nah, tapi kalau karburator sendiri masih bawaan dia oh kalau ada lagi kita tambah ada power steering oke okay memudahkan kita manuver dalam kota yang sekarang udah mulai rame ya betul, parkir ya parkir juga udah mulai susah bener mobil gede kan iya bukan mobil buat kota sebenarnya, mobil buat ke hutan, ke gunung karena kita pakai di kota, kita tambah power untuk memudahkan kita manuver dan lain-lain iya, betul kemudian ada lagi yang beberapa, baru coil kita ganti yang lebih gede oke okay. ya, ini juga lebih sempurna alright ada master rem juga kita sudah perbaiki semua, sudah mm -hmm. kita ganti baru, mm -hmm. sudah untuk segi keamanan safety untuk nge-rem, motor mm -hmm. gak aman, tenang deh mm -hmm. kita. Oke. Okay. Karena namanya hardtop, mobil gede jaman mm -hmm. dulu, kalau kita rebut remnya kan semua. Oh iya, yeah. iya. Yeah. Okay, extra doa. Iya, yeah. yeah, rem nafas. <laughs> <laughs> Terus kalau dari radiator gimana, Om Andre? Radiator masih bagus. Masih ya. bagus, nah, kita perbaiki, cuma selang-selangnya. Mm -hmm. Kalau karet itu kan kalau udah tua getas. Getas ya, ya betul. Ini karet Karetnya kita ganti baru. Hmm. Karetnya ganti baru, tapi radiatornya tetap kita perpanjang karena masih bagus, masih oke. Okay. Masih oke okay, ya? Kemudian kipasnya juga masih oke, okay, motornya mm -hmm. juga masih oke. Okay. Mm -hmm. Jadi nggak ada masalah dengan uh, sistem pendingin. Nah. Oke. Okay. Karet Karetnya kita ganti selang-selangnya. Selang-selang kita ganti supaya uh, yang udah getas-getas itu nggak pecah nanti. Gitu. Wah, berarti ini uh, perbaikannya cukup menyeluruh loh ya? Ya karena kita kan mulai mobil itu kan ada mesin sehat, sistem mm -hmm. pendinginnya oke mm -hmm. untuk mendinginkan mesin, kemudian kita untuk uh, manuver, power steering, mm -hmm. kemudian dari segi rem, ya, kalau safety zaman, ya. Kau zaman dulu kan ABS? Iya asal berhenti syukur. Asal berhenti syukur. Yeah. Iya. <laughs> perbaiki supaya dalam kota tiba-tiba ada motor senyap ke kiri, tiba-tiba berbelok -tiba tiba -tiba ke kanan. Lah kita ya aman, karena ini kita ganti semua kitnya dalamnya maksudnya mm. udah oke semua kemudian dinamo starter, kemarin kita ganti juga supaya starter lebih anteng iya mm. nah, kalau mesin sih itu aja sebagian sudah kita ganti baru mm. jadi kalau mau pakai ARN, ya nggak usah khawatir nggak khawatir ya biarpun nih mobil udah lebih dari 40 tahun nih mobil udah lebih dari 40 tahun dan jarang dipakai iya yeah. mobil mobil lah ya, mobil, eh, hobi. mobil hobi lah ya jadi kita mau pakai, stator jalan jalan oh iya, satu hal ini uh, penggeraknya 4 roda ya masih ya nah, 4 roda, 4 roda penggerak roda belakang kita butuh masuk ke ya jalan-jalan yang tanah atau apa kita ada transfer case, masuk pindah roda empat ke belakang, bukan belakang jadi aktif oke, okay. ada transfer case, berarti nanti tongkat persnelingnya ada dua ya satu panjang, satu pendek ya oke okay. Kalau gitu sekarang kita beranjak ke interior ya Ayo lanjut Yuk kita mulai masuk ke dalam untuk melihat interiornya seperti apa Wow tinggi sekali ini Tidak disarankan naik mobil ini menggunakan kebaya Rok mini kebaya ya oke, ini masih original semua ya? ini dashboard kita masih original panel-panelnya juga masih original kecuali tim iya uh, jam, itu udah oh jam tak pasangan ya? opsional lah iya itu pun juga masih bawaannya uh, bukan bawaan ya, tapi memang yang biasa dipakai untuk uh, jeep hmm Toyota top lah, atau apalah mobil-mobil tua gitu loh oke okay. ini untuk AC nya sih selebihnya semua masih original selebihnya semua masih original ya untuk laci pun juga masih original sampai Instruksi nah original. ya, ini dia nih, transmisinya 3 ya 3 speed 3 speed dan itu yang di sebelah kanan ini nih untuk transfer case ya transfer casenya oke okay. nah, semua tombol-tombolnya, switch-nya semua masih asli mm -hmm. ini juga masih asli itu untuk apa itu? oh, uh, rem tangan ya? indikator ini, rem tangan, brake uh -huh ini kata tangan ini sini kalau rem tangan karet ah. Masih ada cuk ya? Masih ada cuk. hmm, mm oke. Okay. Itu untuk hazard. dasbord pun juga masih asli. Ini sebenarnya dashboard baru nih. Ini baru ya? Baru. Tapi asli. Asli ya, ternyata, tapi kita belum belum buka karena agak-agak sayang juga ya masih. Baru. Iya, iya, sayang banget nih. Nah, ini apa ini item-item ini? Ini sebenarnya untuk nahan angin pada saat kaca dibuka. Oh, oke. Okay. Nah, kan kaca ini bisa dibuka. Kaca ini bisa dibuka dari pengait di sini, ya, ah, pada saat kartu PDI Angkat bisa dibunuh ke depan. Oh, gitu. Seberapa susah ngebuka hardtop ini? Kan orang uh, mikir pengin bisa dibuka, nih. Gitu kan lumayan susah sih. Kalau lumayan, lumayan PR ya. Jadi, kalau ditaruh tangan pas, gampang sih. Kalau ini butuh banyak effort karena buka bautnya banyak, hmm. buka baut banyak, dan butuh orang banyak untuk ngangkat hardtopnya. Iya, terus sebentar udah diangkat, jalan 2 meter, hujan. <laughs> iya. Sebenarnya masih bagus. Basah lagi. Hmm. Sebenarnya enggak masa masalah karena ini kayaknya memang untuk yang tahan air. Oh gitu ya. Kalau dek-deknya sendiri gimana? Ini udah di deck semuanya waktu di restorasi top body semua dek sudah diganti, bukan diganti, sudah diperbaiki semua. Hmm. E, sudah tidak ada celah lagi ya. di mana ada karat itu sudah enggak ada oke okay, bebas karat ya bebas karat karena memang uh, di restorasinya kan supaya di mobil terlihat seperti baru lagi gitu mm -mm. jadi walaupun 40 tahun tapi sebisa mungkin tidak ada celah ada karat gitu oh guys nih yang unik lagi nih, ini lampu interior asli nih, pasti oh, ini pasti wah oh, dan masih nyala masih asli dan masih nyala hebat kalau safety belt itu kita Tambahan, tambahan ya. Karena zaman dulu belum ada. Belum sih, ada, kayaknya. iya. Tambahan. Lalu lagi yang masih original, ini original, ini original, ini juga masih original. Wow. Yang nggak asli mungkin jok kulitnya ya. Oke, okay, pelapisan kulitnya ya. Kulitnya, tapi joknya rangkanya masih asli. Masih asli busa busanya juga udah diganti pasti ya. Busa kita udah tambahin. Hmm. Tapi rangka joknya masih asli. Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Oke okay guys, sesuai dengan goalnya adalah mobil ini harus bisa aman dan nyaman dipakai harian. So, kita akan kasih lihat ini semudah apa starternya ya. Kalau paradigma orang kan kayak mobil tua tuh susah nyalanya atau gimana. Kita lihat. Oke. Okay mudah sekali, jadi aman lah ya untuk dibawa jalan-jalan ya om ya oke okay. ini AC ya ya dong, mobil biarpun tua tapi tetap harus nyaman dong dan ini bukan bunyi mesin sembarangan, ini mesin 6 silinder rumahnya tuh khas sekali dari mesin 6 silinder ini Ya, suara mesinnya juga nggak ada pincang, nggak ada berebet. Ini mesinnya sangat sehat ini. Coba ditutup, Om Andre. Nah, itu dia tuh bunyinya yang nggak ada di mobil zaman sekarang. Iya. Mantap ya. Alright. Oke, okay. gue penasaran nih sama satu item itu flap yang untuk lubang angin yang di depan itu masih bisa beroperasi. Iya. Hahaha Ya, jadi kalau gerah pakai AC masih bisa dibuka nih. Betul. <laughs> Oke, okay, sekarang kita beralih ke eksterior dari bagian belakang. Ya, ini coba aman. Andre, buka pintunya ini biasa ya. Kalau yang ini ya, tinggal ini-in -in aja. Nah, untuk buka pintu sebelahnya itu, kita harus buka dan serap. Oke, okay, kita pinggirin. Nah, jadi ini apa ya? ...mobil ini masih bisa digunakan untuk membawa barang, dan ini bangku ini bisa dilipat ya. Oh itu terlalu rebah ya. Kayaknya ada pengaitnya untuk kesini. Oke, okay. kayaknya sampai Land Cruiser zaman sekarang juga gitu ya baku paling belakang ya. Masih ada plastiknya jadi... Sayang. Oke, okay. ya paling enggak... Uh, pada saat ini... Hmm? Ya, unilah masih lah ya TV-TV 40 inch doang sih masuk ya, lah ya masuk masuk okay ya karpetnya juga masih asli punya Toyota FG mm hmm kita nah, lihat dari logonya ini ya oke okay. Toyota masih asli plafon pun juga masih asli nih oh ini gua pikir plafon udah diganti nih enggak pelafon masih asli kok bisa bersih banget ya kita rapihin plafon pelan kita bersihin dikit-dikit masalahnya Jadi kan masih asli karena kalau ganti ya Sebisa mungkin yang masih orisinil kita pertahankan Iya, mm -mm. cuma masalahnya gini bersihin plafon yang udah tua gini, kalau kita terlalu kasar itu bukannya sobek gitu kan? Sobek atau warnanya jadi pudar? Pudar. Ah -ah. ini kok bisa? Makanya gue tadi pikir ini baru loh. Nah, ini plafonnya masih asli. Kita nggak buka sama sekali. Bersihin se ini aja supaya nggak rusak ya. Oke. Okay. Terus jendela kecil ini bisa dibuka ya? Bisa. Alright. demikian review dan tour singkat mobil Toyota Land Cruiser FJ40 Hardtop tahun 1979 Buat yang naksir kepincut kesengsem mungkin bisa kontak ownernya langsung yang detailnya gue tulis di kolom deskripsi di bawah ya silahkan dilihat Siapa tahu dijual Terima kasih telah menonton sampai selesai Ditunggu subscribe-nya, like-nya, komen, dan share-nya juga ya. Sampai jumpa lagi. Bye.